Guys, guys, guys. Ini ada sebuah berita yang baru ini. Waduh, gua baru habis balik dari kampus ya kan. Sekali tiba-tiba ada level of uh, developers news. yang mana ini ada side story lagi ya kan. Ada side story lagi dan ini, boy. What the heck? What? What is that, man? Gua baru saja mengalami CC Sinderway. Ini udah ada lagi loh cc -nya. dan itu kenapa ada logo lambang palu-palu itu ya? Wah jangan bilang ini lokasinya ini di anu ini transport hub ini ya? Yang dimana itu ada yang bawa palu itu mungkin bully atau apa namanya yang fanatik-fanatik bully-bully atau segala macam itu ya? Siapa tahu ya mungkin kayak gitu mungkin atau gua salah kalau gua salah tolong komentar aja di bawah oke okay? terima kasih. Dan di bawahnya lagi adalah nah event rerun uh, apa namanya event rerun uh, nian waduh nian, nian nian nian nian ya nian nian yang mana ini eh uh, event rerun, ya event rerun, ya, ya ya begitulah ya ini sesuai dengan Imlek nanti ya sesuai dengan Imlek dan bawahnya lagi apa ini ini side story kah ya mungkin ya Oh iya side story nya cuy dan ini kenapa sakura-sakura ini waduh apa jangan-jangan mitos tentang eja pakai sakura itu benar real apa itu what eh who is real waduh who is real namanya ya side story dan setelah itu Wow oh, ini bulan 11 ya eh? bulan 11 kah kapan mulainya boy Kapan mulainya ini kapan mulainya satu banding satu ini kapan mulainya wala masih belum diberitahu ya ternyata ya ini masih belum ada tanggal pasti ini kok ada satunya apa jangan-jangan tanggal satu mungkin ya Oh sorry gua baru habis makan ini ya pokoknya intinya itu ajalah ya singkat jelas dan padat Oke terima kasih Kelama -lama ini kelamaan-kelamaan ini lama-kelamaan ini gua fokus satu server aja cuy server Cina ya kan ya sudahlah enggak tahu apa kedepannya nanti ya lihat saja dan mungkin kedepannya gua juga jarang upload juga karena fokus untuk skripsi Oke okay? terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye bye